Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Default TV yang akan memberikan informasi terbaru Kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat, jadi kabar pertama ada momen cindukan Bunda Lesti Keciora Ini Masya Allah banget lagi melakukan trauma healing untuk anak-anak warga -anak Cianjur Luar biasa Bunda Lesti ya Selalu bikin kita kagum dan pastinya kita selalu bangga dengan sosok Lesti Keciora Yang begitu dekat dengan warga dan Masya Allah banget ya Leslar Tentunya disambut Dengan antusias warga Cianjur Masya Allah Kita juga bersahabat ya singan ini diunggah kembali Oleh akun Leslar Al-Fatih yang skor ofisial Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Bunda Lesti Lagi melakukan trauma healing Untuk anak-anak warga Cianjur Masya Allah banget Komentar pun tentu banyak sekali diberikan diantaranya dari akun UM Anscordian mengatakan Masya Allah, selalu Leslar berkah buat masyarakat cianjur sekitarnya. Amin. Ada juga tanggapan lain dari akun support Lesti Anscordian mengatakan Sehat selalu Bunda Lesti Masya Allah entah kenapa lihat video ini rasanya mau nangis. Tuh persahabat ya, saking tentunya bangganya dengan Leslar ya, luar biasa ya sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan amin kemudian juga persahabat ya ada judul vitamin juga momen saat papa B ini lagi main dengan baby guzel dan ternyata ada yang cemburu persahabat ya baby L cemburu nih dengan baby guzel persahabat aduh anak papa banget ya masya Allah luar biasa kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun galeri dot abang underscore l wkwk masya allah ada yang cemburu sama ayang guzel iye bang tahu itu papa kamu nggak kebayang kalau dia punya adik bisa rebutan katanya tuh masya allah banget ya lihat aksi dari abang l lucu dan sangat menggemaskan kemudian juga persahabat ya, kita lihat di unggahan bapak bupati cianjur bapak haji Herman herman Mengunggah video momen saat menyambut Lesti Bilar dan Rudi Salim Persahabat yang luar biasa Dan namun kita juga dibikin salvo kalimat panjang yang dituliskan oleh Bapak Haji Herman Sleherman Menerima kunjungan silaturahmi dari putri terbaik Cianjur Lesti Kejora Tuh dengerin persahabat ya Lesti adalah putri terbaik Cianjur Bersama keluarga dalam rangka menyampaikan Bela Sungkawa atas kejadian gempa bumi Cianjur, Lesti juga bercerita bagaimana dirinya dulu mengalami kejadian gempa bumi di Cikangkaring dan ingin sekali memberikan support untuk warga Cianjur agar tetap sabar Tabah dan bangkit kembali pasca bencana ini. Hatur nuhun dede lesti. Semoga bantuan material untuk warga Cianjur dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Cianjur bangkit, masya Allah luar biasa. Komentar pun dari Bunda Lesti Kejora Jora, ya. Kita lihat di sini Bunda Lesti. Menjawab di kalimat komentar Nuhun Bapak, Parantes Nampi, Kakak Bilar, dan Lesti, serta keluarga Masya Allah, Insya Allah, Cianjur bangkit Haji Herman Seherman namanya di tag Cianjur Bangjung Jugen, Pani Isan Amin, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan bersahabat ya, Cianjur bisa bangkit dan pulih kembali, amin Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada tentunya potret kebersamaan Bupati Cianjur bersama Leslar dan Rudy Salim luar biasa. Semakin kompak Leslar Entertainment bangkit kembali, Cianjur juga bangkit kembali. Kita yakin persahabat ya, Leslar akan memberikan aura-aura positif untuk warga Cianjur. Kemudian kita simak juga diunggahan Papabi persahabat ya. Satu jam yang lalu Papa Bilar mengunggah potret keluarga kecilnya di akun Instagram pribadinya Kembali aktif, Papa Bilar memberikan tentunya kata-kata yang sangat luar biasa di akun Instagram pribadinya persahabatnya Dan tentunya banyak support dan dukungan dari Besti dan pastinya sahabat-sahabat terdekat Ada bang Adi Sky, ada Haris Priza yang memberikan tentunya support Bang Haris memberikan tentunya supportnya, akhirnya ada Instagram, welcome sayang. Wow, bentuk dukungan dari Bang Haris. Ada juga persahabatnya istri tercinta, Bunda Lesti, ikut berkomentar, Masya Allah, tabarokamu. Keren banget ya. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube, Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia pastinya dari Lesti dan Rizky Villa.